Suara gue tuh nemenin, aduh. <SILENCIO> <SILENCIO>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 Baiklah berasa bales selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada momen spesial banget nih untuk kita semua yang pertama di sini ada momen ketika dedek Lesti dan kakak Bilar lagi jengukin Redi di pesantren ya Masya Allah Luar biasa auranya semakin aura auran terlihat dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan mereka selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Amin dan kita lihat juga persahabat ungani ini di repost kembali oleh akun Instagram Sental Putih Hanskorbilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Leslar baru jengukin Randy katanya itu masya Allah banget ya Luar biasa hubungan harmonis antara adik dan kakak membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan kita lihat juga persahabat sahabat, dipastikan ini tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Instagram Dina Dosafrina Masya Allah, bumilnya manis banget, wajahnya gemesin katanya tuh Masya Allah banget ya, memang luar biasa Aura dari idola kita ini semakin hari semakin aur-auran aja Mudah-mudahan bahagia selalu untuk dedek dan kakak Pilar dan untuk ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada unggah spesial dari Kak Nova ya di igas pribadinya. Kak Nova mengunggah sebuah postingan. Di sini kita lihat Kak Sella ini mendapatkan hadiah baju dan sepatu dari Tante Lestia. Duh, cute banget nih, seneng banget ya Kak Sella saat mendapatkan hadiah nih. Berupa baju dan sepatu, dan ternyata sepatunya ini kembaran dengan dedek Lesti. Ya, Masya Allah, banget ya! Luar biasa, mudah-mudahan berkah. Dan barokah untuk dedek dan kakak Bilar, dan mudah-mudahan selalu tentunya rezekinya banyak. Amin. Dia kembali oleh Uncle, selebriti Bilar. Kalimat caption pun dituliskan. Senangnya Dedek Selalu dapat hadiah dari Tante Lesti kembaran lagi katanya itu masya banget ya dan kita lihat juga di sini banyak sekali komentar dan tanggapan juga yang diberikan dari akun Instagram Andrian Dewi underscore mengatakan senangnya jadi ponakan Tante Lesti Andu masya banget ya luar biasa pastinya bahagia banget nih Dedek Lesti kasih baju dan sepatu langsung untuk ya Wow luar biasa Mudah-mudah berkah dan selalu barokah Dan berikutnya Kita lihat persahabat ya ada momen spesial Cute banget ya di channel youtube -nya Kakak Bilar yang baru diunggah nih Luar biasa ini adalah momen Ketika dedek Lesti Salting persahabat ya Saat Kakak Bilar tentunya Menyampaikan atau mengatakan Suara Mario yang bagus banget ya tentunya Suara Kak Mario Glow ini itu bagus banget dan tentunya Ini setia banget menemani kakak Bilar dan dedek Lesti ya Aduh tentunya ini salting banget saat kakak Bilar menyampaikan bahwa Setia ketika kakak Bilar dan dedek Lesti nganu ya Aduh luar biasa aja nih kakak Bilar Tentunya keceplosan persahabat ya Sampai Lesti pun salting langsung memeluk kakak Bilar Luar biasa momen ini kita dapatkan di channel youtube kakak bilar ya mudah-mudahan mereka bahagia selalu dan jauhkan dari orang-orang yang jahat dan mudah-mudahan banyak orang baik yang mendoakan amin dan kita lihat unggahan tersebut tersahabat yang diunggah kembali oleh akun saboteating ada Kalimat caption juga yang dituliskan Gua mah kalau main Uno sama suami Biasa dengerin lagu Metallica Soalnya gua suka teriak-teriak Gak jelas Apalagi kalau laki gua yang menang Udah ya segitu aja captionnya duh. <laughs> Ini cerita juga nih bersabat. ya Masya Allah luar biasa Dan kita lihat di kolom komentar nih Banyak sekali tanggapan Dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Tetin64 Ntar gue juga coba deh sambil dengerin lagu Kak Mario juga, siapa tahu makin uhuy katanya duh <laughs> Pengen ikut-ikutan Lesnar nih, luar biasa persahabatnya memang tentunya Kakak Bilar dan Dede Elasti selalu membuat kita bahagia ya apalagi banyak sekali ketika momen-momen keceplosan dari mereka tentunya membuat kita semakin terfeeling bersambat ya. Tetap support, tetap doakan yang terbaik untuk rumah tangga Didi Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Dan untuk kabar berikutnya bersambat ya, masih di momen vlognya Kakak Bilar. Ini ada sebuah penyampaian langsung dari Kak Mario. Ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar ingat tek Kak Mario bersambat ya langsung nih. Viewers, dan tentunya fansnya membeludak nih. Persahabat, ya, ini banyak sekali notifikasi sampai HPnya terbakar nih. Kata Kak Mario, ya, saking banyak dan ramainya, tentunya banyak sekali request untuk Kak Mario. Ini gara-gara Dedek Lesti dan Kakak Bilar ketek, ya. Masya Allah, luar biasa, Dedek Lesti dan Kakak Bilar membawa berkah untuk Kak Maria juga mudah-mudahan pokoknya selalu barokah dan selalu diberikan kesuksesan, amin. momen tersebut juga ini kembali oleh akun hp kantang kota sultan. ada kalimat caption yang dituliskan, leslat itu nggak aneh-aneh kok kalau kalian baik leslat akan seribu kali lebih baik, alhamdulillah. Maria salah satu orang yang mendapatkan keberkahan. wow, luar biasa ya. mudah-mudahan kita juga selalu sehat dan selalu bahagia.